Jadi dia ni dah ada Tuan-tuan tak payah tunggulah kot dia dilahirkan Nanti dia Diumumkan bahawa dia telah dilahirkan tidak Hadis Riwayat Imam Muslim juga Dalam buku ni dia sebut Panjang hadis tu Bahawasanya uh, Zaman Rasulullah seorang sahabat nama Tamim Ibn Aus Ad-Dari dia bercerita ke Nabi satu cerita panjang kemudian Nabi himpunkan semua sahabat dalam masjid kata Rasulullah aku nak beritahu kepada kamu satu cerita yang sebelumnya aku dah pernah cerita kepada kalian yaitu Tamim Ibn Aus Ad-Dari dia naik kapal saya pendekkan cerita ni sebab banyak Kita nak ambilkan tajuk ni <coughs> Dia naik kapal Zaman Nabi Dia naik kapal Nabi masih hidup Bersama dengan 30 orang Daripada Laham dan Jutham Qabilah lah, Nama Qabilah Naik kapal Kemudian Sesat di tengah lautan Selama 30 hari Hadis ni Riwayat Imam Muslim Sesat Kapal dipukul laut yang kuat sesat selama 30 hari tengah laut ke kanan kiri laut gelap tuan akhirnya selepas 30 hari 30 orang ini bersama dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari kesemuanya agama Nasrani sampai di sebuah pulau bila sampai di sebuah pulau depa pun buat keluar apa nama ni perahu faham dak bahasa saya ni sebenarnya boleh no? kedah piao ni orang kedah kata perahu kan perahu ha tu lagi perahu tu ha perahu kan sampan kecil keluarkan sampan kemudian pergi ke pulau 30 orang <tuh> waktu duduk rehat-rehat rehat di situ dah letihlah tuan tu, tu, tu, 30 hari dipukul ombak semua ni nak kumpul balik nak baiki kapal kumpul balik bekalan apa semua tak tahu di pulau mana 30 orang tu seorang pun tak tahu. Kemudian waktu duk tengah rehat dah keluar seekor binatang daripada hutan di pulau tu. Berbulu lebat. Sehingga tak nampak qabuluhu min Yang mana satu depan, yang mana satu belakang ataupun yang mana kemaluan depan dia, yang mana kemaluan belakang berbulu lebat. Binatang itu menghampiri mereka. Bila dekat, binatang tu tanya, "Man antum, kalian siapa?" Tuan tak nak tunggu lagi. Lembu cakap, "Jadilah, tak payah binatang pelik. Ini dahlah binatang tu sahabat eh, 30 orang ni tak boleh bagi tahu binatang tu apa. Sedangkan mereka mereka pun petau gajah kuda harimau tak boleh bagi tahu binatang ni binatang apa sampai dekat cakap lagi man antum siapa kalian tengah orang Arab ha? lalu kata tamim kami pun jawab subhanallah ha? dengan pulau tak tahu pulau tu di mana pulau apa nama macam mana nak balik keluar satu binatang yang pelik cakap lagi ketiga-tiga puluh masih berada di situ kami berani orang Kami pun jawab Kami pemuda daripada Semenanjung tanah Arab Mekah, Madinah, Yaman, Lepas semua tu Semenanjung tanah Arab lah tuan-tuan Oman, kan, Qatar, Kuwait Semenanjung tanah Arab Semua mereka ni Daripada dekat dengan Mekah, Madinah Hak 30 ni Arab juga Tapi agama Kristian Nasrani Kami pemuda Nasrani Keluar dengan kapal Kemudian kami sesak 30 hari Sampai di pulau ni Siapa ni tanya pula M -m Mak, anti Kamu ni benda apa? Tanya lagi, tanya balik Maka binatang ini bercakap dengan suara manusia Yang dapat difahami dalam bahasa Arab Dia jawab Anal jassah Nama aku jassah Siapa ni tanya Anal jassah, jassah ni binatang apa? Kalau bakaratun, hisonun, sama katun yang tu pernah lah dengar. Kan ikan, ayam, udang semua ni. Jasah-sah ni binatang macam mana? Tak ada dalam senarai. Di zoo tak ada. Dia jawab, Makam mereka ni pun tanya, Mal jasa jasah-sah ni binatang apa? Kau binatang ni kata, Di dalam gua sana, Ada seorang lelaki yang menanti kalian. Pulau dah tak jawab dia kata ada orang tunggu lagi di gua pendek cerita 30 ni tuan punya berani ikut pula pergi kalau kita kan saya kena makan ke apa, apa memang tak ikut dah masuk tengah, tengah hutan tu 30 ni pun ikut sampai satu tempat tersorok tengah pulau Bila masuk ke Tamim, kami melihat satu orang lelaki Yang kami tidak pernah melihat saiz tubuh yang sebesar itu selama kami hidup tuan, tuan orang Arab ni kalau zaman Nabi masih lagi tinggi-tinggi Yang paling tinggi pada zaman Nabi antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan tengok kuda, bukan kuda padi tau Kuda padi yang kaki pendek tu kuda arab. Siapa pernah tengok kuda arab tinggi? Senoma kalau naik kuda, kaki dia, kedua tapak kaki dia mencecah lantai bawah. Macam naik motor aja dia naik ni. Tinggi. Kata Tamim, kami tidak pernah melihat lelaki sebesar itu. Kedua-dua tangannya diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka. Dan kedua-dua kakinya ditarik rapat ke dada dan diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka. Hadis ni panjang, saya terus terjemah. Mahfum dia. Macam ni, diikat macam ni. Sahabat tunjuk ke Nabi, diikat macam ni ya Rasulullah. Kemudian kaki, kedua rapat ke dada. Ikat. Rambutnya panjang dan kerinti. Dia seperti manusia biasa Tak ada Tangan dua, matanya dua Mulut, mat, manusia biasa Cuma terlalu besar Lalu kami bertanya Siapa kamu? Dia tak jawab Dia kata siapa kalian? Kami pemuda Kristian sekian, sekian sekian Panjang habis cerita kata lelaki yang diikat ni aku nak jumpa kamu untuk bertanyakan beberapa soalan nombor satu bagaimana keadaan buhayrah tabariyah tasik tabariyah jawab mereka ni airnya masih banyak lelaki ni kata sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering. Bagaimana keadaan Nakhlubaisan Satu ladang kurma yang besar Maka jawab Buahnya banyak Kata lelaki ini Sudah sangat hampir Masanya Ladang itu Tidak akan mengeluarkan Walaupun Sebiji buah kurma Kemudian dia Bagaimana keadaan Ainuzura Ainuzura masih banyak airnya Orang masih bercucuk tanam Dengan Ainuzura Kata lelaki ini sudah sangat hampir masanya, air di situ juga akan kering. Apakah kalian pernah mendengar Nabi, seorang Nabi berbangsa Arab yang keluar? Soalan yang mumpat. Mereka jawab, ya. Dia telah pun keluar. Dan telah berhijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib. Ni geng Nasrani ini cerita. Apakah dia Arab berperang dengannya? Ya. Apakah dia menang? Ya, dia menang. Sesungguhnya beruntung sesiapa yang mengikuti lelaki itu. Siapakah kamu? Dia bertanya. Maka jawab lelaki yang diikat tadi, yang tubuh dia yang tak pernah dilihat, besar tubuh dia tadi, dia pun jawab, Al-Nasihul al Dajjal. Akulah Al-Nasihul Dajjal. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui tempat aku Sikit masa lagi ikatan-ikatan ini akan dibuka daripada tangan dan tubuhku. Tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali aku akan sampai. Melainkan dua tempat. Makkataw Taibah. Illa Makkataw Taibah. Makkah kita tahu Makkah. Kemudian laki Dajjal ni dia sebut Taibah. Maka Nabi pun waktu ulang cerita ni. Nabi ketuk dengan tongkat dia. Nabi kata, Wahaazihi Taibah. Wahaazihi Taibah. Negeri inilah Taibah. Negeri inilah Taibah iaitulah Madinah Al-Munawara. Dua negara yang tidak akan boleh dijejak walaupun selangkah boleh Dajjal laknatullah yang aneh. Tak boleh.